Wa mayudhlinhu falan tajida lahu Wa an la ilaha illallah wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Wa mustafa muhammad Wa wa As-sadikin, al-mu'minin, al-muhtasibin Al-ladhina qala lahumun nas Inna al-nas aqad jama'u lakum faqshawhum fazalahum imana Waqalu hasbunallahu wa na'amal wakil Radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in emma ba'ad Usikum wa iyaibitaqwallahi azza wa jalan faqad fazal muttaqun Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah Haqqatuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Si Najibat yang dihormati sekalian Syukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah dapat bawa kita kepada jalan yang lurus Siratil mustaqim Dan Tetaplah kita di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya Jangan kita tinggal dunia ini Kecuali dalam keadaan seorang Muslim yang sempurna Sinajmat yang dihormati sekalian Banyak di antara Umat manusia di atas dunia Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak memahami hakikat Allah menurunkan Agama Allah kepada para mursalin Pada rasu-rasunya Supaya Menjadi rahmat kepada alam ini Mereka menuduhkan bahawa sah, Islam itu adalah agama yang tidak betul Agama yang tidak benar Agama yang menyuruhkan manusia berbalah berkelahi berperang bunuh membunuh dan sebagainya maka tajuk khutbah saya pada hari ini saya cuba nak bentangkan benarkah al-Quranul Karim menyuruh manusia membunuh orang-orang yang bukan Islam itu adalah satu tuduhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah menurunkan Kitab Al-Quran yang Al karim kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya membunuh orang-orang yang tidak memeluk agama Islam ataupun non muslim who tidak sasana Islam, who tidak sasana Islam, na, haid kenka. Nah, adakah benar itu benar ataupun tidak? Maka kita mari pandu kepada Ajarin Allah Subhanahu SWT ajarin Islam Kerana kalau kita tengok Tilik kepada Al-Quran Al-Karim Allah SWT ambil berat dalam Hukum bunuh Kepada manusia Hanya dibenar dalam Islam itu dalam perperangan Naisa marapum Allah Swt membenarkan umat Islam bunuh membunuh orang yang bukan Islam, orang kafir yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan. Allah Annuyar, hai kon Muslim, kah Karena untuk nak menahankan diri daripada pembunuhan itu. Kropongkan tua. Di samarapun sengkaram nanti, jika pihak tidak membunuh pihak itu, pihak itu juga tidak membunuh. Itu adalah perkara yang biasa. Itu adalah perkara yang biasa dalam perjuangan. Kita harus berusaha untuk tidak membunuh orang lain. Kita harus berusaha untuk tidak membunuh orang lain. Kita harus berusaha membunuh membunuh orang lain medan peperangan sahaja Dalam keadaan begitu sekalipun dalam peperangan Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya nasihat wasiat berpesan kepada tentera-tentera Islahan angit perang saat itu jangan bunuh nah kanak-kanak tak boleh bunuh nah Satri dek-dek, hamka-dek, hak hamka, seteri, nah, hamka-dek, nah, leka, hamka, kunci, ibadah, you, tengok-tengok, awak, kau, jangan nak terus nak serang arai, kalau tak, kalau Islam, supaya jangan bunuh perempuan, perempuan, wanita-wanita yang tidak masuk dalam perang, tapi kalau wanita itu masuk. Siapa dalam peperangan Memelah Kalau tidak bunuh dia Dia akan bunuh kita Sebab itu Kalau perempuan yang tidak ada Berkaitan dengan peperangan Jangan bunuh sama sekali Kanak-kanak pun demikian, Jangan bunuh dia Orang tua Jangan bunuh dia Ya pekak kau Nah Kemudian Orang yang di ibadah Dalam agama dia Di gereja Apa baik Nah, duk dia orang panggil makhabat berbaik, tak kira di mana saja orang beribadat kepada agama-agama dia, dilarang bunuh dalam Islam. Itu ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa nabi kepada alam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Tidak kami aku utus seakan dikau, tidak kami utus seakan dikau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam ini. Nabi bawa rahmat pada alam ini sebab tu lare bunuh membunuh. Lare menupah darah. Lare buat kerusakan di atas muka bumi. Sama ada bunuh diri sendiri pun tak boleh dalam Islam. Kita wasa sedih, wasa susah, wasa kriet. Dalam nah, Islam ni hamka, tua ing, bunuh diri tak leh. Sapa dalam Islam ni kalau kita Gimana mana tempat umpamanya dalam Islam lari maka daging dan bangkai dan bagaimana tidak semualah sebagainya benata-benata ternak kain tidak semualah semua itu dia lari dalam Islam lagi babi lari dalam Islam kerana orang panggil nak menjagakan diri masing-masing daripada rusak dan mati darurah Dibenarkan makan daging Walaupun daging itu babi atau daging itu bangkai Tidak sumlah sekalipun Tidak ada benda lain untuk menahankan diri kita Daripada hidup Nima takut rusak Takut mati Maka boleh dibenarkan dalam Islam Nak ayat kata Itu agama Allah SWT Kerana benda itu ada faedah bagi dia Ada protein Ada kaiman dan sebagainya boleh untuk nak menahankan diri. Nak kaya kata islah jaga diri masing-masing. Kerana manusia asal daripada satu saja. Allah SWT Wa quran Karim mengatakan, manusia ni min nafsin wahidah. Ya ayuhan nasuttaqurabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiiran wa nisaa'a. Ah. Allah wa jelaslah pada kita manusia ya ayyuhan eh manusia takutkan olehmu akan Allah Subhanahu ta'ala menjadikan kamu daripada yang satu saja pertama sekali Allah menjadikan sahai, sahai manusia yaitu Adam alaihissalam kemudian pula maka Allah ke min Allah menjadi daripada Adam itu diri yang satu ialah pasangannya Iaitu Hawa. Wa batha minhu mari jalan kathirawan Isaah. Kemudian daripada dua orang itulah Allah membiarkan manusia manusia yang lain. Nah di atas muka bumi Allah SWT ini sebab tu wa taqalluh Allah tidak sahul Nabi wal arham Inna Allah akan alaihum roqibah. Nah sebab tu kita kena jaga, nak doa kepada Allah, nak takut olehmu akan Allah sunggat lewat ta takut, takut olehmu akan Allah sunggat lemah. Kamu doa semua kepada Dia, doa dengan sebut nama-nama Allah dan sebagainya, jaga arham, silaturrahim itu sama kamu, jangan kamu bunuh dia, jangan kamu menyakiti, dia dan sebagainya. Ingatlah Allah subhanahu wa taala sedang duduk melihatkan kamu. Senada duduk perhati kamu. Nah, cung rawang tu Allah Subhanahu Wa Taala kamlang cung mengkunyu. Nah, kamlang tita mengkunyu. Tuha duduk, selalu duduk tengok kita, duduk perhati pada perbuatan kita. Sebab tu syariat Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Islam, lagi sama sekali bunuh membunuh dan menumpah darah yang tidak ada. Nah, sebab. Yang tidak ada hak Seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala Bermadam Al-Quran Al-Karim Janganlah kamu Membunuh jiwa Membunuh manusia Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membunuhnya Illa bilhaq kecuali dengan kebenaran Ada sebab Sebab pisos Nah sebab orang panggil Hukum dia kena perhanciwit Karena dia bunuh orangnya bila ada bukti, milak tan dalam mahkamah, nah, naisan tituktong, adil, gak kun-kun ni, nah, milak tan ada isbat, kata dia, membunuh saudara dia, bunuh orang dan sebagainya, maka diisbatkan kisos, nah, kisos, mana kita kena bunuh balah, iaitu, dalam kisos ni, hukum kerajaan, tak perhanciwit, khonnya boleh dan dapat bukti kata ni orang yang nah orang yang sudah kahwin dia zina. <tuh> nan maka dia akan juga pernah boleh bunuh dan sebagainya semua saat itu kena ada sebab daripada mahkamah Allah Subhanahu Taala daripada mahkamah nah mahkamah narasam mengatakan orang ini boleh bunuh barulah boleh bunuh dalam Islam tak tidak tak leh, nak buluh dengan ikut nah hati kita walaupun dia orek selat dan bukan ikhlas sekalipun itulah zalikum wasakum bihi la'allakum taqid ta taqidun nah itu adalah wasiat nasihat daripada Allah Subhanahu pesanan daripada Allah Subhanahu supaya kamu dapat memahami daripadanya boleh kita boleh faham dan sebagainya tapi oleh kerana nah ya, orang bukan ikhlas ni dia tak pahak. Nah dia baca Quran dia tak reti dia tak pahak. Sedangkan Allah SWT gaya dalam Quran mengatakan. Allah bawa tuan Al-Quran ini untuk nak hidayah kepada manusia. Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fihi Al-Quran. Hudah linnaswa bayinati minal hudah wal-furqan. Allah SWT menurunkan Al-Quran ini untuk nak tunjuk ajar kepada manusia. Tetapi... Kalau sekoder jadi manusia tidak beriman kepada Allah dia tidak ada tidak boleh ambil faedah. Tidak boleh faham dengan sedara dalam Al-Quranul Karim sebab tu hayai kata. Nah, kitab Al-Quran zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu taala kata kitab ni daripada Allah jelas ya apa sengsai, tidak ada syak nan ragu. Itu adalah hudan limut takin dapat panggil hidayah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala dengan sebab tu bagi orang yang beriman bila dengar Qur'an tu, hairoak ya, ada Qur'an ada Qur'an kata wahamad ladinah amanu fa yaglamun anhu alhakum rabbhim orang yang beriman wahamad ladinah amanu Bandingan apa semua perintah Allah, suruhan Allah, suntuk larangan Allah dalam Quran semua tu cerita apa semua dalam Quran bagi orang beriman tu hikayat kata fa ya'lamuna annahul haqqum mereka itu yakin itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka Tuhan tak ada kecek benda tak benar nah karena kebenaran itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala Al-haqqu min Rabbihim Itu sikap orang beriman Ya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Wa ammal ladhina kafaru Fayakuluna ma'adha Aradallahu bihada masalah Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran Wa ma yudillu bihi ilal fasikin Dah sebut dalam keraan Bagi orang yang tidak beriman Oh kafir Wa ammal ladhina kafaru فَيَقُولُنَ مَذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا هَذَا مَثَالَهُ Itu waktu orang yang bernama belah ini, suruh ke apa Quran ini, ke apa dia Benda nak ui binasa kan nah manusia Quran ni benda tak boleh tak Sebab itu setengah hari kafe ini, jijik Quran Sebab kata Quran ni membinasakan manusia Tak boleh tak, tu kata ada lah Quran Ogah berima ya junjung Al-Quranul Karim. Bila orang panggil qiraat, fazadatuhum imanah. Puasa bertambah iman dia. Zadahum imanan tambah iman pada mereka itu. Wa hum yastabshirun. Puasa gembira. Denganความรู้สึก pิติยินดี dengan qiraat rasa gembira dengan Al-Quranul Karim. Karena orang panggil sahabat-sahabat di zaman dulu tunggu-tunggu qiraat. Bila Tuhan nak hattah quran itu orang Nabi Nak pergi dengar quran Bila nak mengaji Qur quran Bila nak mengaji Al-Quran Bila nak mengajar Al-Quran Bila nak mengajar Al-Quran Masa gembira Bila dengar Qur'an, baca quran Masa gembira Tapi bagi orang yang hati dia marak Orang kafir ni Orang munafik ni hati dia marak <todic>: Wa amman fi qulubihim maradun, Fazadathum rijsan. ...tambah lagi keji... ...wasa tak kena, tak suka... ...ila rejisihim... ...wasa so, kufur, kau tambah kufur... ...kau tambah jadi teruk dia... ...kau tambah rusak... ...betul dengan Allah SWT... ...ya'la ala ya Qur'an... ...sebab itulah... ...alai kafir tu kata... ...bila dia baca Qur'an ni... ...apakah lagi nak dapat hidayat... ...daripada kerana dia beci... ...hati dia beci pada Qur'an saat ni itu... ...tuh hai kata... Nah balah ini inilah Quran dak royak gapo semua sak ni tu Menyebabkan sesak banyak manusia. sesak dengan sebab dia tak sahih pada Quran. Orang okay, kalau tak mau kepada Al-Quranul Al Karim, tak sahih pada Quran, nah dia sesak sesak jalan dia. Dia tengok Quran pun tengok supang dengan panggil wah diri. Tengok jadi tak malak suka peruk Kau do Al-Quran Hint-Quran Pensukapruk Itu Dulu Bihi Kafira Banyak diantara manusia Suti dunia Lani Bapa orang yang boleh Gerti Quran Tak sahapa setengah Dunia Yang gerti Quran Yang kena Kasih kepada Quran Hanya kebeci Pada Quran Bagi-bagi orang Yang buka Islam Yang ada menetap Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi juga wayah Dibihi Kafira Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Quran ini boleh tunjuk ajar pada manusia paling banyak, banyak sekali. Sebab daripada kegelapan manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yukhrijuhum minaz zulumat ila sebab Quran mengeluarkan mereka itu daripada kezaliman daripada kesesatan daripada kegelapan hidup dengan pattern. Tapi mari Quran bawa manusia kepada kemajuan. Nah, hidup dapat apa dengan sekafah. Hidup orang panggil ni araya tamtidingan. Mari orang panggil tumbik. Bawa manusia daripada kezaliman kepada keadilan, daripada kegelapan kepada nur cahaya daripada Allah Subhanahu Tapi Allah Subhanahu kata wa mayudillu bihi illal fasikin. Tidak dapat menyesatkan al-Quran itu kecuali orang pasik Nah, orang pasik ni dia baca Quran banyak man lupung. Nah jadi sesak dia. Nah komuniti Islam dan sebagainya. Nah, kita minta nah, kepada Allah Subhanahu taala nah supaya orang, orang kita menjadi manusia yang Tuhan tambahkan iman kita, tambahkan orang pang ilmu kita dengan sebab Al-Quran Karim, tambah kita nah supaya kita menjadi manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu taala sebab pembunuhan ini Nah, da'ta daripada anak Adam yang permulaan. Permula ah, wa hayya ya laqara ya kata. Min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna qatala nasa jami'a wa man ahyaaha faka'anna ahyaana sa jami'a. Wa laqad ja'at hum rusulu wa laqad ja'at rusuluhum. Nah, wa ja'at hum rusuluna. Bilbayinat Summa inna kathiran minhum Ba'la dhalika fil ardi la musrifun Allah s.a.w. Gaya dalam keraat Min ajri dhalik dengan sebab Aga panggil Kesoh yang berlaku Pembunuhan Nah diantara Qobin dan Habil Habil Nah Dia Aga panggil Qobin dengan Habil Pembunuhan Aduh Aga itu Anak Nabi Adam Siapa kepada mati ambil kisah pembunuhan yang kejam yang ada dalam Al-Quranul Karim sebab itulah Tuhan kata kata benar kami menetapkan hukuman ala bani Israel ya ta fu bani Israil annahu man qatala nafsan bi nafsin aw fasadin fil aq fa ka'annama qatala an-nasa jami'an siapa yang bunuhkan manusia nah atau bunuh orang lain bunuh diri bunuh apa segala orang panggil Au fasadin fil ardi bunuh yang tak ada alasan dasar yang tak ada hak tidak ada kebenaran nah bunuh ikut rasa dan sebagainya dan buat kerusakan data mukabami fa'ka'anlamah qatalan nasa jamia, maka seolah-olah dia bunuh manusia kesemuanya. bila izin dapat dalam bila ada nauna izin supaya manusia boleh bunuh manusia tidak ada hukuman kisah lepah bebas pada manusia supaya kita izin supaya boleh bunuh manusia semua dah kata ada hukuman kasus orang bunuh orang tentang sin perhanciwit kata ada orang nah maka seolah boleh izin bunuh manusia pahdara ni orang ni pahdara ni orang ni bunuh orang sebab itulah dunia sekarang ni banyak pembunuhan dalam Islam lagi mana tu? Nah, Islam tak suruh Tidak ada satu pun daripada hukuman Islam Izin supaya buat semacam itu Tuhan kata orang Ahyaha <tuhai> Siapa boleh menghidupkan Menghidupkan hidup Hukuman Allah SWT Bila ada orang bunuh Ada bunuh balas dan sebagainya Nah, Bunuh orang panggil Ada hukuman kisas Dan lara bunuh manusia Maksudnya menghidupkan dalam pembunuh har har siapa membunuh mana har siapa kepada dalam Islam saat ini tu tuhan qayala ra yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu na jahannam khalidam fiha wa ghadiballahu alayhi wal'anahu wa adzaban adhiman Allah Subhanahu ta'ala qayak orang bunuh orang dengan sengaja mukmin bunuh orang mu'min dengan sengaja hukum dia saat ini khalidan kekal dalam neraka nah, mananya kekal dan Hukum jahat hukumnya tubik daripada dua khilaf ulama' kata adakah kekal atau tak kekal masuk neraka cerak hanya khilaf kekal tak kekal, ada waktu ya ada pendapat kata kekal dan neraka, tak tubik lah neraka, ada satu pendapat lagi kata nah, masuk neraka, tubik pula tapi, tetap dalam neraka orang okay, bunuh orang okay. nah, kalau Allah s.w.t. tidak pun dosa dia dan sebagainya orang yang lepas we masyarakat dan sebagainya Tuhan kata fakanna ma ahyanna sa supaya boleh menghidupkan kesemuanya manusia walaqad ja'athum rusuluna bil Allah SWT mendatangkan nah nabi kita dan nah nabi segala nabi mursalin saat ni itu dengan keterangan kenyataan tetapi thumma inna kathiran min ba'dzalika nah fil ardhil musrifu tapi lepas pada Tuhan bakik nabi sekalipun Nah, banyak manusia ada buat kerusakan di atas muka bumi ini. Tidak berpandu kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita Allah Subhanahu wa taala perintah supaya kita ikut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata nahnu a'lam bima yaqulun. Allah tahu segala apa yang mereka duduk kata, duduk buat. Nah, Tuhan tahu belaka. Tapi wama anta 'alaihim bijabbat, tapi kamu bukan khijar nabi untuk pergi Nah, bunuh mereka dan sebagainya. Kata-kata gilah -kata, kalau tidak ganggu pada agama Allah. Nah, tak ada tak ada usuh kita dibunuh bunuh dia. Tuhan nak cara sendiri hak Tapi kerja Nabi, kerja Islam saat ni tu, fa Quran. Kita mengajar Quran nasihat dengan Quran. Buai ajaran Quran sudah. Yang timah tak timah tu, hai Allah cakap. Tapi Quran ini tu hai Quran siada mayya khafu Dapat faedah bagi orang yang Takut akan janjian Allah subhanahu taala tuh janji kata orang yang dakwa kepada Allah, orang yang menetap agama Allah, orang yang nak kroy Allah subhanahu taala tuh akan azab dia sama ada dunia atau akhirat. Tapi orang yang takut azab Allah subhanahu taala sama ada dunia atau akhirat dia tidak buat, dia tidak ganggu. Nah dia yakin dengan Al Quran Al Kariim sebab tu tuhan perintah kepada Nabi dan juga umat Islam fadzakir bil Quran. Mie ya khafu bagi kita beri peringatan dengan al-Quranul al Karim supaya orang, orang yang takut akan azab Allah dia akan dapat ikut al-Quranul quran al Karim. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr ila ladzina amanu wa amilussalihat wa tawassaw iya bilhaq wa tawassaw bis Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wanafa'ni wa iyyakum mima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawa wa ta'u innahu huwas samii'ul A'kuluk oleh hadha wa الله liwalakum wa afawudhu amri ilallah inna allaha الله min ibad wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa nasta'inuhu wa Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa misayi'ati amalina Mayyahdihi allahu falamudilla lah Wa mayyudlinhu falamudilla lah Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barika ala nabiyyina Wa habibinan mustafa muhammad wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'am wasiikum wa iyyai wa jalan, ya, amanu, ya amanu, wa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad ali muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma gfirin muslimin wa muslimat Wal mu'minin wa mu'minat Al-ahya'i minhum al-emwat Innaka sami'un qaribun Mujibu da'wat wa qadir hajat Rabbana zalamna anfusana Wa illam tagfidhanam tarhamna Lanakulam khasirin. Allahumma la tada' zaman illa ghafarta Walahamman illa farjtah Waladaynan illa qadaytah ولا حاجت من الدنيا قضيتها يا أرحم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق خير الفاتحين ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله إن الله عن والمنكر تذكرون الله العظيم يذكركم على نعمه Wassaluhumim fathul hina tikkum akbar wallahu wa